Halo halo guys, balik lagi di sini bersama gua guys ya jangan lupa buat kalian dibantu support-supportnya di like-like-nya, di share-share juga di subscribe juga ya channel gue ya Evan Slot ya guys Di sini gue lagi nyocol di rupiah 138 ya BO yang sangat gacor dan sangat gue rekomendasikan buat kalian semua ya terutamanya anak kos nih ya modal receh bisa menjadi ratusan ribu, modal receh bisa modal receh bisa menjadi jutaan bahkan bisa menjadi jutawan guys ya lu menang berapapun, lu WD berapapun pasti bakalan dibayar sama rupiah 138 38. Di sini gue bawa modal 50000 guys ya Di bet Rp1.500 main mainin ya Langsung aja kita main ke pola 30-30 guys ya Buat kalian semuanya Pokoknya ya gue sangat rekomendasi ya Wih gila cowo Baru mulai dan langsung dikasih sketcher Mantap mantap ya Baru mulai anjing Langsung dikasih sketcher cok ya mantap banget guys ya emang bener-bener ya Rp138 guys ya lu mau mau, mau. Pokoknya emang bener-bener guys ya di lupiah delapan itu lu pasti bakalan dikasih gacor parah guys ya emang bo ini tuh ini tadi gua modal 50 ribu guys ya modal dikit ya anjing baru berapa kali buuuhhh kali 15 nya connect cok kali 15 nya connect mantep banget sialan dah gua gak ngerti cok udah gua ngerti gua ngerti sumpah cok gua ngerti sumpah cok sempaksional buset sempaksional anjing cok Dikasih sempaksional Gue baru mulai nyocol Sumpah demi Tuhan Gue baru mulai nyocol Udah langsung dikasih cok. Rupiah 138 bener benar guys ya Wah Bo Bo parah sih ini Bo Wah mantep banget guys Tuh guys Pokoknya sangat gue rekomendasikan Buat kalian guys ya Buat kalian juga nih yang Lagi nonton-nonton Gue ingetin lagi guys ya Jangan lupa dibantu-bantunya Jangan lupa di like-like-nya Jangan lupa di share-share-nya guys ya Jangan lupa di subscribe gue guys Yang belum subscribe guys ya Gila modal 50000 dari dikasih 300000 guys ya Auto jalan-jalan lah gua abis ini guys ya Ntar ini kayaknya masih bagus Cok ya Sembilan, ya. Paling nanti abis ini gua mau nyocol lagi nih guys Gue mau, mau langsung gua lanjut cocol dulu nih guys Siapa tahu masih bisa naik lagi Anjing sempak lagi cok Sempak lagi nggak lu Dikasih sempak lagi gak tuh Atau Rp138 Gila mantep banget kan guys Itulah yang gue bilang guys Kenapa gue sangat rekomendasikan, terutama buat anak kos karena biasanya anak kos itu kan Apa? Modal-modalnya modal receh 50 ribu, modal 100 ya paling enggak guys ya Kecuali untuk besok 38 guys ya, modal receh anjing, sumpah, gue lo sendiri Kalau lu gak percaya, kalau lu gak percaya, lu buktikan aja guys ya Kalian lihat sendiri depan mata kalian, kegacaranya rupiah 138, buruan dibuktiin guys ya Gila mantap banget guys ya dikasih 500.000 pas dong modal 50000 bentar ya kita kocok-kocok dulu guys ya siapa tahu masih mau ngasih dia gila gila gue baru mulai anjing baru mulai nyocok udah langsung dikasih geblek gak ada otak gak ada otak gila kan lu bener benar gak ada otak kan masih ya udah aku kocok-kocok lagi dulu guys ya baru mulai anjing 500.000 co dikasih gratisan sama dia mantap banget gak rupiah 138 nih bos ini aduh udah lah auto lah gue jalan-jalan lah abis ini guys ya modal 50.000 udah langsung jadi bisa jalan-jalan gua ke mall nih mantap banget guys gila gila gila ya jangan sampai jangan lupa guys ya sambil ngopi-ngopi dulu ambil ngudut-ngudut dulu guys ya kita mencari JPJP -JP abadi nih guys kita mau mencari JPJP -JP abadi nih guys ya Jadi jangan lupa Kalian sambil ngopi-ngopi dulu Sambil ngerokok-ngerokok dulu guys ya Aduh pecahannya masih belum ngasih mm, Mantap Mirna Itu yang gue minta mm, Sayang banget ada foto Mirnanya ya Jadi gak turun kalian ya Walaupun pecahannya banyak Kaliannya gak turun guys Gak apa-apa Sabar santaikan aja dulu santaikan aja dulu Kita kocok-kocok dulu nih ya Kita kasih ngecerot punya si inces guys ya Jangan sampai gak dikasih ngecerot coy ya Kita gaskan lagi Yuk lah Kita, kita gaskan lagi ya Kita gaskan lagi ya Buh, Mantap Bulannya pecah cok Mantap banget anjing Bulannya pecah Gila-gila Yuk kasih lagi yuk Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Yah sialan banget Oke mantap Yuk kasih lagi yuk Kasih lagi Yah gila Gila gak dikasih apa-apa dong Belum dikasih guys ya apa-apa Sabar aja dulu Sabar santai lantai santai, santai Masih belum dapat nih ya Masih, masih, masih, masih tetap itu modal gua tuh Nggak berkurang anjing 50.000 modal gua lu bayangin aja Tengok tuh, masih 548 anjing Ya berubahnya sedikit-sedikit doang Gila, emang BO gacor banget sih Sumpah, nggak ngerti gua, nggak ada otak anjing Gacor parah, cok Sumpah ya, nggak bohong ya, gacor parah Gila, gila Gila, gila ya, gacor parah anjing Turun dari 40.000 aja Nggak anjing modalnya, cok Gila, gila ya. Ih banget anjing sumpah, Cok. Kemarin gua dikasih maksuin WD berapa juta? 2-3 juta. Sekarang masa iya gua nyocol lagi modal 50.000, tapi tadi gua 3 juta itu guys ya. Gua gua beli ini, beli apa? Gua benerin PC segala macem Ah, hampir lah duit gua udah habis lagi guys ya. Ini gua 50.000 lagi nih ya minta ke temen gua guys ya. Anjir, modal receh, Cok. Sumpah gila seneng banget sih sumpah. Gue sangat rekomendasikan di sini Nurpesa 138. Kita sesama anak kos, kita harus berbagi tempat JP di mana, guys? Ya itulah di rupiah 138 guys ya. Kita kocok manual dulu. Kocok manual dulu ya, kita pasin duitnya dulu guys ya. Kita pasin duitnya dulu guys. Biar 500 aja nih kita WD ya. Lumayan anjing goblok, goblok ya. Modal modal 50.000 jadi 500.000 itu nggak ngotak, Co menurut gua guys ya. gak ngotak parah guys ya. Gila benar-benar mantap pokoknya buat kalian semuanya itu aja dari gua ya jangan lupa kalau kalian mau buktikan kegacoran rupiah 138 jangan lupa nyocolnya di rupiah 138 DO yang sangat gacor ya lu mau WD berapapun lu mau menang berapapun pasti dibayar jangan lupa juga buat kalian semuanya nih kakak kakakku abang-abangku yang sangat cantik ya baik-baik hati dan tidak sombong jangan lupa dibantu-bantu juga ya gua ya dibantu-bantu di like-like nya dibantu-bantu juga di share-share nya pokoknya dibantu-bantu diramein juga lah pokoknya channel gua guys ya siapa tau Makin rame, semakin banyak nih penonton-penonton gua nih di mari. Ini semakin banyak hadiah-hadiahnya dari gua nih guys ya. Ya, semoga aja gua sering-sering WD ya, sering-sering WD. kecukupan gua terselesaikan, tersampaikan ya. Mm, gila, cok! Dikasih sketcher lagi, gila mantap banget. Kreatif banget sih, seriusnya, serius banget lah. ini gua langsung, ciao aja guys ya, gua mau WD-WD dulu guys ya. Gue mau WD WD dulu guys Pokoknya thank you buat kalian semua yang udah mau support gua ya Nanti kalau perluan gua udah selesai Nanti gua bakalan adain daget Atau apa buat kalian dah pokoknya ya Selalu support gua nih mantep banget ya Kita sih sama anak kos nih emang eh, Sumpah Gue seneng banget anjing sumpah hari ini Gila modal 50.000 dikasih JP kemarin modal 100.000 dikasih J Dikasih max win. Gila emang gak berhenti-berhenti gua gak ngerti Sumpah cok Gue gak ngerti sama rupiah 138 Sumpah gue gak ngerti banget Kalau kalian gak percaya Kalian cobalah Karena gue kemarin aja baru dikasih max Cok Baru dikasih maksuin, Sekarang gue nyocel modal 50.000 ribu Dikasih lagi 480 ribu itu Dikasih sketser gratis lagi Ini gila lu Emang mantap banget guys ya Pokoknya ya udahlah, Abis ini gue mau WD-WD dulu guys ya Buat kalian semuanya Yang udah nonton-nonton video gue Terima kasih banyak guys ya Thank you juga buat kalian semuanya yang udah mau support gue guys ya. Sampai berjumpa. Gue kocok-kocok dulu bentar ya. Gue mau ini ya. Naikin dulu ya. Paling enggak nanti bentar lagi gue wede ya. Pokoknya buat kalian semuanya. Thank you yang udah mau support-support gue. Yang udah nonton video gue. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video gue selanjutnya lagi. Di besok atau kapan hari ya pokoknya ya. Thank you buat kalian semuanya. Jangan lupa support gue terus. Bye-bye. Love you guys.